Tada, Nah pasti kalian udah duga deh Yang kemarin udah ngomongnya yang si Ijo, si Ijo, Trio Ijo, Trio Ijo, nah Hello everyone welcome back on Watch YouTube channel still with me, Theo hmm, Di video kali ini Gua mau review Hot item dan limited edition Yang tentunya mungkin salah satu atau mungkin dari semuanya udah kalian tunggu Oh ya, mereka ini tiga ya Tiga serangkai Apa itu stay tune Oke okay, tadi gue bilang kan Kali ini yang akan gue review adalah Yang lagi hot item Trio green dan limited edition Tada Nah pasti kalian udah duga deh yang kemarin udah ngomongnya yang si ijo, si ijo, trio ijo, trio ijo, nah mulai dari yang ini dulu ya start straight ini dulu boom nah dari sini udah kelihatan kan ini apa hmm, hmm, hmm. oke okay. langsung aja ini adalah Seiko Prospects SLA047J1 Automatic Professional Divers Limited Edition. Ini kemarin orang bilangnya Seiko hijau, Seiko hijau. Nah ini kalian pasti udah tahu sih, model ini It's MM300 atau MM300 ya. Oke, langsung aja mulai dari movementnya dulu ya. Kalau movement buat kalian yang udah punya ini atau yang udah pernah punya kode SLA pasti udah tahu ya. Movement-nya itu tetap automatic with manual winding capacity dan kalibernya di 8L35. Fiturnya ada hack and winding. Kalau di dial-nya di sini tampilan seperti biasa ya, yang dulu tulisan Marine Master dihapus dan sekarang udah ganti logo Prospect Automatic Professional 300 Meters. Terus sama ada Windows Date di angka 3 Dan ini warna hijunya keren Kalau kena pantulan sinar gini Agak-agak hijau apa ya dark green gue bilang Dark green tapi sebetulnya kalau nggak kena cahaya Kayak black Tapi ini keren asli keren Nah untuk luminous nggak usah ditanya ya Pasti kalian udah tau lah Kalau sini Selain index marker sama hands Lume pipnya yang segitiga gede ini juga udah Punya luminous Untuk on hands Langsung aja ya on wrist ya Wrist check Langsung aja gue kasih tahu nih gedenya seberapa Anyway pergelangan gue kecil ya Hmm tebel sih tapi cutting case-nya ini nyaman banget di pergelangan dan ini karena bukan titanium ya dia agak berat dikit tapi beratnya masih ergonomis kok kalau gue bilang nggak terlalu berat Oh iya buat yang belum tahu ini case-nya monocoque ya jadi dia nggak ada Open di backcase-nya nggak ada ya biasanya kan jam kalau dibuka lewat backcase kalau dia nggak ada jadi semua dibukanya Cuman lewat depan dan ini gue saranin kalau anda mau bongkar-bongkar harus datang ke Seiko nya ini limited edition tapi kalau gue lihat dari backcase dia nggak ada serial numbernya ya jadi bener-bener limited tapi gue rasa ini limited uh, production karena dia di sini nggak ada Limited number-nya, nah, kalau yang udah pernah punya MM, pasti udah tahu ya, look width-nya berapa. Kalau suka gonta-ganti strap yang belum tahu, gue kasih tahu ini 20 mm, tapi laktolak-nya sini kurang lebih 50,5 mm. Dan untuk case diameternya, ini 44,3 mm, sama ketebalannya 15,4 mm. Glass materialnya sapphire crystal with anti-reflective coating Kalau case materialnya tadi yang udah gue mention sebelumnya stainless steel Dengan super hard coating Screw down crown masih tetap Dan di sini ada logo Prospect di crownnya Dan untuk strapnya tetap model silicon rubber dan ini warnanya sesuai dengan dialnya ya, green. Hmm, godaan banget nih. Nah, kalau untuk harganya sendiri buat kalian yang udah nungguin ini dan penasaran, harganya dia itu untuk di kita ya. Kurang lebih di eh, kisaran harga 43 juta 700. .000. Ya mungkin 44 jutaan lah. Oke sekarang sama temennya ya next hmm. Nah kalau ini green juga iya dong kan tiga serangkai Nah kalau ini adalah Seiko Prospect Solar SSC807J1 Masih limited edition juga Movement solar quartz Ya kalibernya V192 Nah untuk fiturnya di disini selain chronograph Dia ada date juga Buat kalian yang udah tahu sumo, pasti udah tau lah ukurannya, kurang lebih sama kok, sama sumo yang lama nggak terlalu signifikan. Cuman bedanya, kalau yang biasanya automatic, nah dia ini solar movement. Sebetulnya asik juga sih pakai solar movement ini karena selain uh, akurasinya oke, okay, ya dia tinggal grab and go, dan pasti baterainya atau kapasitornya lebih awet dibanding. Uh, baterai regu reguler ya Nah untuk case diameternya di disini 44,5 mm Sama case thicknessnya atau ketebalannya di 13,7 mm Nah untuk glass materialnya kalau semua yang lama Ini kan pakai hardlex. Kalau yang sekarang ini semenjak SPB 103 si Hulk Dia udah pakai sapphire crystal Kalau case materialnya stainless steel Terus, nah untuk locknya sendiri kalian pasti udah tahu lah. Kalau Sumo ini di 20 mm. Ciri khasnya adalah locknya panjang. Kurang lebih lock, 51,6 mm ya. Untuk braceletnya masih nggak ada perubahan kok, masih tetap di sini. Fold over with Safety lock seperti biasa. Cuman di sini crownnya juga nggak ada papanya, apa nggak ada logo Prospects, jadi polos-polos aja. Buat yang penasaran masih penasaran nama Sumo dan pengen tahu size-nya, nih wrist check. Ini salah satu jam gedenya Seiko, tapi yang dipakainya tetap nyaman. Lagi-lagi karena model cutting case nya. Dan ini biasanya cuman sumo untuk di kelasnya ya cuman sumo yang punya sama kalau di atasnya ya tadi MM300 itu yang bener-bener nyaman dipakai di wrist kecil atau di pergelangan kecil atau sedang walaupun ini jam sebetulnya termasuk gede nah buat yang gak suka sama braceletnya atau rantainya gampang di ini juga tetap ada kok Silikon rubbernya ya, jadi udah tinggal plug and play aja. Dan ini warna hijaunya, dialnya lebih gelap dibanding yang MM300 ya. Jadi, kalau gue lihat sekilas kayak gini sih, gue bilangnya black. Seperti yang kalian lihat sini, kalau nggak kena pantulan cahaya, dia black kan? Nah, begitu ada kelihatan pantulan cahaya, baru kelihatan greennya Jadi dark green, tapi keren sih, gue bilang. Nah, buat yang penasaran harganya mungkin kalian bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi. Tapi kalau yang mau Gue kasih tahu ini harganya di kisaran 9 jutaan ya buat limited edition si dark green Sumo Solar ini ya. Ini dia Seiko Sumo Solar Limited Edition SSC807J1 Nah ini dia yang terakhir Kira-kira apa ya Udah tau lah kalian Kemarin yang udah ngelihat news news news <tuh>, Oke okay. ini dia Langsung aja SPB-207J1 Modern Reinterpretation Limited Edition juga Nah untuk movement-nya tetep otomatik dengan kaliber 6R35 Bedanya kalau yang dulu mungkin 6R15 yang ini 6R35 Dia power reserve-nya 70 jam Fiturnya udah ada hack and winding kalau di di sini seperti biasa ya kayak MM gak ada macem-macem cuman ada Windows sedate doang di angka 3 nah untuk case diameternya ini cuman 42mm jadi lebih bersahabat buat wrist kecil ke sedang ya dan untuk case thicknessnya juga lebih tipis cuman 12,5mm jadi ini modelnya hampir sama bener-bener kayak MM cuman bedanya dia lebih tipis dan lebih kecil makanya dia disebut Baby Marine Master untuk glass materialnya udah dari sapphire crystal with anti-reflective coating nah untuk case nya sendiri stainless steel dengan super hard coating braceletnya sendiri tetap seperti baby mm cuman bedanya -nya, extension nya dia beda ya extension nya dia dilipat di dalam sini Bukan model geser kayak MM300 nya Nah yang baru di sini adalah Safety lock nya bentuknya jauh lebih kotak dan lebar dibanding yang dulu Nah ini dia Untuk green dial nya di sini Teksturnya kalau gue lihat agak matte ya Mungkin sunray tapi nggak terlalu nggak terlalu berkilau banget sih lebih mate dan lagi-lagi lebih kelihatan hitam kalau nggak dideketin ke cahaya nah ini karena ada cahaya baru kelihatan greennya kan seperti apa cakep cakep sih greennya ini nggak biasa nah yang gue suka nah ini uh, di baby mm ini strapnya sih modelnya baru dibanding yang lain ya kalau yang lain kan kayak tadi, yang kayak yang udah-udah cuman paling ganti warna doang. Nah ini bener-bener flat lurus, nggak ada wavy-wavy-nya, nggak ada lekukan-lekukannya, jadi lebih simpel, tapi dia ada teksturnya. Dan untuk on race, nah lebih tipis, lebih ergonomis, feel-nya nggak beda jauh dari MM300. Kalau merem, tapi kalau lihat tetap aja beda sih mm 300 sama 200 <laughs> tapi tetap keren kok dan tetap ergonomis jadi bisa dibilang trio ijo ini ergonomis semua mau gede mau sedang mau yang agak kecilan mau dipakainya tetap nyaman nah untuk harga untuk si baby marine master ini ada di kisaran 17 belas juta koma Ya, kalau dibulatin 18 juta lah. Kamu harus ngerogoh kocek ini ya. so guys gimana ini dia Trio ijo limited edition yang tadi udah sedikit gua bahas buat kalian buat yang penasaran mungkin kemarin ngeliat di postingan postingan nah ini sekarang gua udah bahas pasti kalian keracunan kan buat yang keracunan yang mana aja atau mau tiga-tiganya dan tadi udah gua sebut harganya juga kan langsung aja bisa ke mampir ke website kita di jamtangan.com atau melalui via aplikasi juga boleh ini udah ready Mungkin bukan limited number Tapi tetap limited edition Jadi terbatas ya So siapa cepat dia dapat Nah gimana tadi Trio Seiko Green limited edition Yang barusan gua bahas Menarik kan Dan gue yakin dari kalian Entah salah satu salah dua salah tiga dari kalian Udah ada yang nunggu Jadi ditunggu aja ya Langsung berburu Siapin Koceknya langsung aja berburu via website bisa, aplikasi juga bisa hmm. oh ya, yeah. buat yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di komen aja uh, yang belum subscribe bisa subscribe or like, dislike, suka-suka uh, lo sih cuman gua gak saranin dislike sih karena kenapa gue saranin subscribe karena lo tau kan biasanya di channel ini gue bakal ngadain apa dan biasanya gue ngadain apa nah itu syarat utamanya kalian subscribe dulu terus jangan lupa bikin ID IG atau Instagram ya karena biasanya kalau ada sesuatu kita juga akan hubungin kalian via DM Instagram juga Oke, okay, mungkin sekian dulu review kali ini. See you on the next video. Bye.